Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 71, 72, 73, 74, dan 75 Pada tema 3 kelas 4 Peduli terhadap makhluk hidup Baik kita akan kerjakan pertama di halaman 71 Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor satu, Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawaban nomor satu, Warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Pertanyaan kedua. Apa yang terjadi dengan harimau? Jawaban nomor 2. Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak, peliharaan, mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Nomor 4. Mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke kampung atau desa untuk mencari makan karena di hutan hewan kecil Pergi dari hutan, pertanyaan nomor 5: Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa tidak setuju? Karena hutan sebagai habitat hewan-hewan tidak boleh dirusak. Pertanyaan nomor 6: Apakah yang dilakukan warga? Melanggar hak-hak hewan, jelaskan. Ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. Pertanyaan nomor tujuh, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Ya. Karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun, ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. Nomor 8. Jika kamu menjadi warga tersebut apa yang akan kamu lakukan sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan jika ingin memanfaatkan hutan harus dilakukan dengan cara yang baik nomor sembilan apa kewajiban yang harus dilakukan oleh warga Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Masih di halaman 71, Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Di sini ada alasan dan pendapat. Yang pertama, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan, oke. Okay. Tidak setuju karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Kemudian, pemburu. Tidak setuju, karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Kegiatan upacara adat. Tidak setuju, karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Berikutnya di halaman 72, dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan mengakibatkan banyak perburuan liar Banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu Banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya Dampak bagi orang lain dengan memakai baju dari kulit hewan, berarti merampas hak orang lain. Dengan memburu hewan, merampas hak orang lain. Dengan menggunakan bulu pada upacara adat, melanggar hak warga lain. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani Ya, karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam Ya, karena warga yang lain juga berhak mendapatkan Keindahan dari bulu burung tersebut Tuliskan saranmu Sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja Misalnya bahan sintetis Sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun Sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lain. Sekarang kita akan bahas di halaman 73. Berdasarkan cerita di atas, taksirkan nilai berikut. 1. berat total gajah jantan dan betina. 2. selisih berat gajah jantan dan betina. 3 selisih tinggi gajah jantan dan betina. yang pertama atau nomor satu, gajah jantan beratnya 4 3/5, 3/5 lebih dekat ke 1, jadi dibulatkan ke atas menjadi 5. Gajah betina beratnya 3 4/6, 4/6 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi berat gajah jantan dan betina 5 ditambah 4 sama dengan 9 ton. Yang kedua, selisih berat gajah jantan dan betina adalah 5 dikurangi 4 sama dengan 1 ton. 3. Tinggi gajah jantan, 3 1 per 6 meter, 1 per 6 lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3. Tinggi gajah betina, 2, 4 per 5 meter, 4 per 5 lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3, Selisih tinggi gajah jantan dan betina adalah 3 dikurangi 3 sama dengan 0 Masih di halaman 73 Kita akan jawab soal nomor 1 Siti mempunyai 2 pita dengan panjang berturut-turut 4 per 5 meter Dan 2 3 per 4 meter Hitunglah Taksiran panjang pita Siti Panjang pita Siti 4 per 5 meter lebih dekat ke 1 Sehingga dibulatkan menjadi 1 2, 3 per 4 lebih dekat ke 1 Jadi 3 per 4 ini lebih dekat ke 1 Sehingga dibulatkan menjadi 3 sehingga panjang seluruh pita Siti adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4 meter. Berikutnya soal nomor 2. Siti mempunyai tali yang panjangnya 3 1 5 meter dan 2 4 5 meter. Siti memberikan talinya 2 1 5 meter kepada Lani. Hitunglah taksiran sisa tali Siti. Kali Citi 3 1/5 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 3. 2 4 per 5 sehingga 4/5 lebih dekat ke 1 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 3. Diberikan 2 1/5 1/5 ini lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi dua jadi panjang tali siti adalah seharusnya di sini dua ya karena ini kita bulatkan ke kedua maka di sini dikurangi dua di sini juga dikurangi dua ini nanti jadinya bukan ini ya jadi panjang tali Siti adalah 3 ditambah 3 dikurangi 2. Ingat ini 2 sama dengan 6 dikurangi 2. 6 kurangi 2 adalah 4 meter. Berikutnya masih di halaman 73 soal nomor 3. Sebuah mobil membawa 2 karung beras dan 3 karung terigu. Berat. Satu karung beras adalah 16 1/5. Berat satu karung terigu adalah 15,5 5/6 kg. Hitunglah taksiran berat seluruh beras dan terigu. Berat satu karung beras 16 1/5. 1/5 lebih dekat ke 0 sehingga dibulatkan menjadi 16. Berat 1 karung terigu 15, 5 per 6. 5 6 lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan menjadi 16. Maka dapat kita hitung berat beras dan terigu adalah 2 dikali 16 ditambah 3 kali 16 sama dengan 32 ditambah 48 sama dengan 80 kg. Berikutnya soal di halaman 74 Sebuah mobil membawa tiga karung beras yang beratnya masing-masing 14 per 4 kg Selain itu mobil tersebut juga membawa 5 karung gula yang beratnya masing-masing 12,9 per 16 kg Hitunglah taksiran berat seluruhnya Berat 1 karung beras 14 1/4. 1/4 lebih dekat dibulatkan ke 0. Sehingga berat beras 14. Berat karung gula 12 9/16. 9/16 lebih dekat dibulatkan ke 1. Sehingga berat gula 13. Maka berat keseluruhannya adalah tiga dikali empat belas ditambah lima dikali tiga belas sama dengan empat dua ditambah enam lima sama dengan seratus tujuh kg. Berikutnya, soal nomor lima di halaman tujuh puluh empat, Ibu Siti berbelanja ke pasar. Ia membawa lima kantong kerupuk yang beratnya 1 1/4 gram dan 2 3/4 gram. Ia juga membawa dua kantong yang beratnya masing-masing 1 1/4 gram dan 3 1/2 gram. Hitunglah taksiran total belanjaan ibu. Berat kerupuk 1 1/4 1/4 lebih dekat dibulatkan ke 0 sehingga berat kerupuk 1 dan satu kerupuk lagi dengan berat 2 3/4. 3/4 dibulatkan menjadi 1, sehingga beratnya yaitu 3. Selain itu ada yang beratnya 1, 1/4. 1/4 lebih dekat dibulatkan ke 0 sehingga berat kerupuk 1. 1 kerupuk lagi dengan berat 3 1/2. 1 per 2 dibulatkan ke satu sehingga beratnya menjadi empat Maka total belanjaan ibu adalah satu ditambah tiga ditambah satu ditambah 4, sama dengan 9 kg. Masih di halaman 74, di nomor 6, sebuah mobil membawa empat kantong gula yang beratnya, masing-masing 13 satu per 6 kilogram. Sampai di sebuah toko mobil tersebut menurunkan gula seberat 10 1/5 kg. Hitunglah taksiran berat gula yang ada di dalam mobil. 13 1/6 kg ditaksirkan jadi 13 kg. 10 1/5 kg ditaksirkan jadi 10 kg. Jika dalam mobil terdapat empat kantong gula dan masing-masing beratnya 13 1/6 kg, maka taksiran berat seluruh gula dalam mobil adalah 4 dikali 13 kg sama dengan 52 kg. Kemudian mobil menurunkan 10 1/5 kg. Maka, taksiran berat gula yang ada di mobil sekarang adalah 52 kg dikurangi 10 kg sama dengan 42 kg. Masih di halaman 74, sekarang buatlah 5 soal cerita yang melibatkan penaksiran operasi perkalian dan pembagian pecahan. Mintalah temanmu untuk menjawab pertanyaanmu satu, Dayu selalu memberikan minuman untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum kucingnya menghabiskan 3 per empat gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak lima kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Pertanyaan kedua, Badu punya satu kotak kue. Ia ingin memberinya kepada Ani. Satu per empat bagian. Dan kepada ibunya satu per 5 bagian. Berapakah kue yang Badu punya? Soal nomor 3. Aldo pergi ke toko untuk membeli paku. Dalam satu kg paku terdapat 157 biji paku. Ia ingin menggunakan 1 per 3 untuk atap rumah. 2 per 6 untuk kandang unggas dan sisanya diberi pada pamannya. Berapakah biji paku yang diberi pada pamannya? Pertanyaan keempat. Ani meminum aqua 3 per 4 liter per hari selama 7 hari. Berarti Ani meminum aqua berapa liter? Pertanyaan 5 Edo membawa beras dengan berat 1 1 4 kg. Selain itu, ia juga membawa 3, 3 per 4 kg gula. Berapa berat kedua barang tersebut? Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 75, ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Saya mempelajari nilai tentang kepercayaan diri, disiplin, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas sekolah tepat waktu. Menurutmu, apa yang bisa kita lakukan supaya perburuan hewan liar bisa dikurangi? Menurut saya, agar perburuan liar dapat berkurang, maka yang dapat dilakukan adalah... Membuat tempat khusus perlindungan hewan liar, penindakan kepada pelaku perburuan liar, dan memberi pendidikan terhadap masyarakat tentang perlindungan satwa. Kerjasama dengan orang tua Diskusikan dengan orang tua dampak dari perburuan hewan. Mintalah saran mereka supaya hal itu bisa dikurangi. Dampak perburuan hewan liar 1. Keseimbangan ekosistem terganggu dua, Punahnya beberapa jenis hewan 3. Semakin maraknya tindakan kriminalitas di hutan 4. Punahnya konsumen tingkat tertentu Cara menanggulangi perburuan liar yaitu 1. Selalu menjaga hewan dan lindungi dengan baik 2. Tidak memburu hewan 3. Lestarikan agar tidak punah 4. Selalu menolong hewan tersebut agar tidak diperjualbelikan secara ilegal Baik, itu saja yang kita pelajari pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.